aja Balik oh, satu. Dua. Woohoo. Uhuh. Balik. Ah, ini sama aku nih, langsung mati deh nih. Ah, Budi Budi. iya. Masa? Dia ya, kayak Budi satu, Pak Reni, kan Budi, Bang. Coba cari yang Coba cari yang main CS ya, biar lebih seru gitu. Ada gak yang masuk? Wah, woi pada keluar nih. Kayak mana? Ya saja. Oke, orang tuh pada males ya main CS apa gimana gitu ya? Apa cok? Oke, let's go. Mengbarbarkan balik oh satu dua. pan lagi ya? Balik jadi jembet, Ngapain kok jadi jembet? Oke, okay. ya, ya, ya, ya, ya. balik. <laughs> Oke, okay, guys, kita coba biarkan mereka maju berempat dulu ya. Kita liatin aja ya. Kita ngeliatin aja, guys. <laughs> Berhasil nggak? lah oh, anjing Berhasil nggak? mereka nggak? oh nggak? Berhasil nggak? Yeah, yeah. Yeah. ini suaranya mantul kenapa ya woi badar kenapa suaranya mantul tuh badar <laughs> Cok, kau matikan micnya uh, abis itu kau hidupin lagi apa bang tadi oke okay, lah guys lah adakah apanya yang ada Yang ini ada apanya yang ada Sip. pak Ya, yeah. mana kau? First deh? blood juga, aduh, <laughs> dan tidurnya. Wah, apa? Budi, iya masa? Iya, balik. Kok. satu, dua, <laughs> noise. Awas, Guys, ini budi ribut, ini kamu? swee bener, swee bener. Oke okay, let's go, mengbar-barkan lagi dah. Sebentar kali, cok udah tiga nol aja nih. Untung memang. Oke okay, gaskan, let's go. Beberapa Ma hilang. masuk pula dia. Kamu mau? Pani, Mana lagi? Eh, yeah. ya uh, di atas kah? Ya, panik. Panik. Kabur, kabur, kabur, kabur. panik. Balik, oh. Hmm, balik. Balik. Nah. Diwoy, apa lagi? Mano aku di rumah lah. Lagi bang bu. lagi kah? Hai, hai, hai, hai, hai, hai, Lagi hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Oke guys, kita coba masuk ke ini lagi ya. Pamer hai, bang. hai, masuk, hai, masuk, masuk, masuk. Oke, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ini di sombong banget bocah ya oke okay, kita masuk ke CS ring oke okay. sabar dulu bang sabar siap nah gas enggak dah gas gas gas gas gas bang boy boss oke okay, <tuk> guys kita alhamdulillah masuk ya tadi sombong banget tuh ngeki-ngeki -nge -nge kita guys wih nice ada di set Eagle Cok oke okay, Bang let's go mengembar-barkan Bang sabar sabar udah oh, saya ke saja lah, lemah kali oke, maju lah semua. Wow. aku dari belakangnya bang, belakang bang, maju-maju gak apa-apa, aku solo aja bang, bantuin ini, buset <laughs> udah guys lah bang first blood Gas-gas guys, anjiiiir, ame nah liat aku nih, langsung mati deh. Ah. Gede <SILENCIO> ah. dia kan. Ah tuh, oh, lah. Saya di belakang. Ah, bisa kan? Indahnya pemandangan. Iya, balik ore. <kode>. Balik. Voilà. <SILENCIO> ini ya, beda Ini mau <SILENCIO> mau klien yang maju apa aku yang maju nih? ya bang dulu deh gue kan udah, gue bertiga nontonin lo aja dah siap oke, okay. ya, mati. Ya, ya, ya. mati. mati lah klien biar biar klien tontonin aku gak ada aku penyampahin dulu kenapa? bagi medkit klien dulu sini, bagi-bagi biar aku solo Lain, Terima kasih, ya, dah. nah udah elim aja klien elim elim oh. tontonin aku elim elim mau join siap ya oke mau aja biar kalian lebih enak nonton dah agak matiin ora ada ya <laughs> <laughs> antuin, yeah. <gasps> balik Tarangin, bang <laughs> balik nice first blood iya yeah, granat <laughs> iya <bang, bang>. <laughs> Kan. kan. gitu bagus, biar nonton aku gitu loh. Nah, udah kan? Nah, kan enak nontonnya kan lebih seru. <laughs> udah, mana nih? Di mana di mana? kecewa tuh, Bang. No. Wih, back damage. No. Kabur kabur kabur kabur. Salah kecewa mau tahu. Oke, okay, siap. Selo lah. No. Balik kok. double kill ah. <lacht> ah. uh, bener suai bener masuk masuk masuk masuk masuk mana medkitnya nah lah tidak, tidak, tidak. lah harus enak medkitnya biar enak solonya mana udah nggak ada lagi oke okay. mana dia Ah, up sabar dari kanan co Balik loh gue mau ikutan terus kanan ya oh di belakang eh, ini bang kas lah yaa ah gitu kan enak biar biar lebih seru nonton aku gitu loh hahahahahahah first blood tuh itu sebelah kanan bang sama ada. mana di kanan di barat dalam sabar nah ya balik nggak? ah kan udah kubilang <laughs> double kill mana dia kalau aja ya okay, let's go gas ya balik <laughs> uh. nice <laughs> uh Oh, uh, kok ya. Jom, balik semua spoiler gua ya kembali satu ntar nih anjing saja lah anjing ah mati oh <laughs> Ya kecewa, kecewa, nonton kecewa. <laughs> nah lah. Ya bang, bang, gas bang, gas bang, gas polisi. Maaf, mau nggak nonton? Ya udah, aku ganti anak yang nonton. Coba lah. Enggak lu aja bang. Enggak ganti lah aku yang Enggak. nonton. Gantian, aku yang nonton klen. Aku yang nonton klen maju maju. Iya, bukti ya. Oh kecewa ya. First blood. Panget lah itu. Lah ini kenapa cowok udah turu kawan kita? mau oh, tidur nanti Cuk ini Mau hmm, tahu Double kill hmm, deh. Gus, bang ini di atasnya ada enggak sih Oh ada bang, bang. Triple kill. di atas ada di belakangan di pagar ada biji kocoklah awak sendiri jadinya nih salah oh. Aduh, Ah Ah Apa nih? lagi? Apa nih? Apa Ah Apa nih? Apa nih? Apa nih? Apa Intinya satu coy guys, bang. Back back jangan ke Jadi ada mobil. Ayo. Back back back back. ah. bang. <laughs> bang. Aduh, suwe bener Oke okay, guys, kita pakai SG aja jugalah guys ya, pakai SG juga guys. guys. Pannya anjir kalau cuma pakai di set coy. Satu pers empat, cok. Anjir, diperkodo Aku cok, diperkodo, Kalian tahu diperkodo guys! kalung kalung kalung, tangannya. sama jenayah. Kalem, kalem, kalem! Diperkodok! Diperkodok! ditangga, lu dulu, kalo lu mati sekarang tuh bang, nice hampir mati aku cok ini kecewa kucuk mati wajib <laughs> bang kucuk udah mati sih let's go let's go let's go udah lah kecewa kucuk mati lane semua udah ya. iya ampun udah lah double kill Aduh anjir, enggak ada yang kena lagi. Panik, panik, panik. Nyamperin tuh. Kelembang. Belok kiri awas. Ya, Woo, uh trot. -huh. kalau aku di situ mati tadi, Cok. Berapa orang sih? Sama -sama. Itu di atas gua itu kepala pada oh. nongol. Enggak kena. No. Eh. Mak. Kabur kabur kabur kabur. Sabar Bang kalem Bang. Ini Pade ini. Loh. Nope. Nope. Ah. Bang. Yo, no, yo, no, yo, Astagfirullahaladzim, ah? ah, ya, ya, bang. bang. Aduh, Bang, jangan sampai kalah, Bang. Kecewa aku, Bang, kecewa. kalau mah, kalah, kalau di depan ada Kalau mbak Yuk, naik dia, Cok Teman. Gitu, ya, hati-hati ya, yang di panggung lah. Aduh, itu ah nggak nggak first blood. Di panggung semua, bis mana? Gak ada? Aduh si Wei, si Wei solo squad. Double kill. eh nggak mati anjing lah. Di panggung depan nggak panggung. Ya oh Allah. Di goal ama dead Ayo Bang bisa Bang. Kau pasti bisa Bang. satu lon tiga Bang. Jangan oh. jangan mau kalah sama Jaina lop-lop Bang. Aduh oh, guys. Yeah. Astaga. Sempetnya Bang. Iya. Wow. Okay. Yeah. Aduh kacau. Aduh. Oke okay, Bang, aku izin konten ya. Oke iya boleh. Ya aman kan izin konten aku ya Oke lah ya kita ada izin konten sama Bang Nino Gagal <gambil> boyah gitu ya